Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk semua yang ada di muka bumi ini <laughs> Oke okay guys Kita akan lanjutin kembali Kontraban Polis Jangan lupa Untuk di subscribe, like, dan komen <laughs> Wah tuh ada yang ditahan guys Bawa-bawa truk Wah menyeluruh depan senjata itu sepertinya guys wah kita harus cegah hal-hal seperti itu supaya heal-heal yang lain tidak akan ikut-ikutan oke okay, kita minum dulu oke okay, bersama saya dengan mas L di L Gaming Channel kita dilihat akan sibuk guys di hari keempat Oke okay, let's go waris Magdorwa nasional al-barah huh? Hai oh, ada semangat kagolis golis Oh, oh. oke okay. let's go Hai maju-maju Tunggu guys, gue ngalingin nggak? Gue naikin dikit. Teriak golis, let's Oke, okay. kertasnya? Oh uh, tinggi banget ya uh jasmir Korlov. oke okay. fertilize. Oh product yang berapa? Baik, let's ask him for the paper. Oke. Okay. Jasmine, oke. Okay. N3NHH1. Balik 2 Oktober. Oke. Okay. Oke, okay. 26. Foto, oke. Okay. Wow, ada kertas baru, guys. Oke, oh. eh, gila! Ada pistol segala, guys. Itu masih ada. Oke, okay, good. Ah, uh. jat Pencet, jadi udah semua nih. Oke. Okay. Lihat satu, dua nih, ini dua, kau jadi cuma satu, fertilizer 10 kulkas 2 Gas serentiga deterjen satu toilet satu bahan dan material satu oke okay. jasmir jasmir oke okay. itu oke okay. ininya lebih nih gimana ya beda nih gimana dong beda Oh gitu Gue jest listno Aduh Gila banyak amat serius Dokumen Coba kita lihat tiga 333 tiga, tiga. Short pack tiga, fish barrel 3 fertilizer tujuh, cheese grade tiga, isham, cakir, wah ini dari albarak nih, ini bass blue tuna oke, ini uni 81, wah ini expired nih guys eh masih match ya eh oh iya yeah, benar hehehe <laughs> April 1 masih oke okay. Di unpack-untuk pada kemana <laughs> hasilnya pada kemana itu? Oh, ini ini ini. Cis Oke, okay. argolis. Oke, okay. password number. Oke, okay. name, Oke, experience. Oke. that's it, oh, the cargo is set on the table, now you can count it to search to grade 3, 3. ammonium nitrate huh? oh ini nih 3 fertilizer 7 Woo, look at that! Ugh, oh, gila deh. Taruh di sini ya guys. This crate ini nggak ada nih. Ah. Uh. Turun. Kamu Yeah. Beresin dulu, cong. Oke. Waduh, vai Uh. Itunya habis juga itu di situ tuh. Terus, terus, terus ya. Oh, ya, terus, terus ya, Opp. Oh. dokumen please. Musiknya beda. Aras ko prosha. Koi di balki. Fotonya sama April Oke, okay. Mei Oke, okay. P P H T Oke. Okay. Ini kayaknya nggak bisa di nggak usah di unpack deh. Mobil bagus ya mesinnya nggak kotor, good good job, got satu, oke okay, oke, okay. approve, yes, kamu juga, jadi jalan ya, dadah, Dan nggak ya? Oh. kosong ban uh banyak banget sih ya, bawa barang. coba kita kontaban dulu kontra ban. Atres, okay. Atrebrata, Fokotai, Mirlan, Ergashev. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Tunggu ya. Oke, okay. oke, okay. ini oke. Okay. Inspection, nama foto cocok semen 11, gas range 1, cheese grade 2, by hazard materials 2. Di sini cuma satu, cheese grade, 2, gas berdua 900 watt atau satu bayi, lanjut material 2, dua, 500, ngumpetin, ngumpetin di kolong Diputer-puter, diputer-puter. itu eh, cuma beda satu, coy. Ini bihazat material nih. You must return cargo. Balikinnya gimana? Minta lo balikin, nah. tapi beda satu bang. <laughs> Cuman, Ate dong. Eh, eh habis gimana? Ada. halo dong bayar hazardnya nggak apa-apa beda satu ya eh, sudahlah acah-acah nggak apa-apa entah apa? malam-malam nggak ada ya ya 30 doang biaya biaya maintenance woi duit ini dari mana lagi nih duit ini smuggler nomor empat partial registration number WKX oh. tuh ini kan setiap perbedaan itu dokumentasi Oh tadi gue gak agak oh, oh. In a communist state A bag of cigars A bag of potato Oh gitu alkohol kanister oh ini barang bukti baik dijual boleh nggak boleh oh ini emo jangan dong eh oh, mau oke okay. oke okay sudah selain, selain batayan kargonya untuk ada banyak isinya password nomor beda nih cong Hai match Hai sih masih valid Bananas, great fish, potato sack, satu, banana bread fish potatosack 1 banana red 2 3 fish barrel 4 di sini ya kargo lis beda oh gua harus pencet ini tadi bermain beresin dulu Oh siapa dia Oh si Pak e di sini lagi e gitu duduk nggak cocok pulang aja foto, eksparantate, okay, name, sur oke okay. tapi, cargo disk nya gak cukup bener gak? pkx wawah oh, ini di ini hei bener Pasti ada yang kabur, benar aja. Ayo kejar-kejar. Ella, mana? Stop the fugitive. Uh. Oh ho. Oh. Cara ini gimana lagi nih? Anjay. Susah banget ganti mobil ngapa yang, yang yang bagusan. Jalan ke kemana lagi nih? Lalu nah dapat tuh, lu, dapat tuh. Dapat lo gue berakin apa? anjay, nabrak dong pake nyakut oh, ditempel aja ternyata sudah sekarang let's go, let's go, let's go oh, kameranya <laughs> nyampe mensang dong Hii. oh, gua ada mes kondisi mesin juga ya guys Gila jauh ini, gue kejar-kejaran nih. Jangan salah, gue bekas pengendara NFS nih. Oke. Okay. Ke bawa, headset jauh juga ya, guys. Aduh, <laughs> yes, let's go, let's go. Jalanannya harus diapalin nih, guys, supaya kerja-kejalan yang lancar. Hmm, loh, hancur deh mobil gua. Cek, gue mati mau langsung. Uh, uh sepi banget jalanan ini. Banyak begal nih, pasti malam nih. Mana sih jalannya? Oh, itu deh. ikutin aja peta yang lagi jalan aku nyaris nabok waaah hancur The child of black fish Wah Misi apa lagi nih Wah guys guys guys Kita disuruh bawa apa nih guys Wah Oh palangnya masih copot guys Lo mau bebe ada di disini Hai, mm kanan kiri, kiri lurus kanan kanan kiri lurus kanan ya hai, hai, hai, dulu dulu dulu udah gini sih jalan ini, Wadadaw maaf, gue nggak tahu gimana sih, gini ya, mobil ini lebar cuy. Ada tembak-tembakan nggak? Oh, oh. Serius. Gila, kabur dulu! Kabur, yuk! Eh, gue diapain tuh? Sadis, cepet sekali tembak-tembakannya, dan mereka kuat sekali. Oh, dia disuruh oh, kena tembak, guys. <tuh -tuh. Orang kagak ada siapa-siapa. Allah mati. <laughs> Nanti kita jangan mati dong. Ya. Gitu. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada hai, hai, hai, hai, hai, bisa di-upgrade guys Wow got stable maksimal nah ini mobilnya ganti nih nah nice 1200 Ih, duit keburu 160 macong nanti oh. aja gue mau kerja dulu di sini gak dapat duit banyak. Oke. Okay. itu bawa apa tunggu dulu dong apa ini kita bawa, -bawa yang aneh-aneh lagi luggage semen gue belum lihat aman ya gue bisa dibuka coy ini nggak bisa dibuka tasnya luggage tiga semen dua Asan, Asan Ibray, oke, okay. masih oke, okay, masih oke, okay. foto oke, okay, entry reg, apa nih, entry regulation, tourism, kingdom of RK. NTD oke, okay, oh enggak ada coklat ketiga, tepat oke, good, you good to go, ini apa nih? Cemen tiga, cemen empat, tuh kan, enggak boleh nih. Nemalah. Tapi intinya dokumen udah semua cocok. Gak ada sulundupan sih tapi kargonya nggak banyak nggak sesuai nggak aku nggak mau gue boleh lewat ya mau oh, cocok ini belum nih sebelas apa ya atayu sih berakove mission over ya dia ngapain guys Snake. border guard wow banyak sekali ya udah oh, kayaknya udah gue tandain tadi. Sole. Dokumen. Ode bisa ini nih trade Coffee tahun dua tujuh nih nggak bisa. Wah wow. ada ular naga di panjangnya bukan kepala. ada rokok enggak boleh hmm, hmm, hmm, hmm. Hmm. udah ya oh ini dia nih ini ban gimana nih cuman atuk Oh ada juga nih Oke, okay, tampak hmm. Ayo, sini ada lagi banyak lagi Tuh Oh, nggak bisa pakai ini Hmm. Tidak boleh menyelundupkan Rokok Tapi dia tadi jual Rokok Bener gak yang making a big mistake Oh good nggak bisa lupa harus dibersihin dulu Woi, busin sendiri ngapa Oh dua lagi guys smuggler vehicle color brown proper H43 soalnya di dokumen coba gue liat dulu. Apakah 43 oh kapan Melis Ormonov, Melis Ormonov, bau yang aneh-aneh enggak -aneh ada kargo ada dashboard Enggak bawa apa-apa dia Udah sih. Mei, oke, okay. masih Juni, oke. Okay. Udah, enggak ada lagi ya. Biaya ke Parah, Eh, itu apa? Halo. Ini baling apa? Para lu. Dokumen kota 33 guys banyak banget di bawah barangannya wireless oh, rgasep rghe a ah, nih namanya beda nih password number 92 t 3 2yf6 sama ininya masih valid valid with driver document and vehicle condition compare entry regulation entry regulation with driver document and vehicle condition erga shef erga yah mismatch to kan chot nahi spare okay Oke, okay. oke. Okay. Kita bisa tangkap gaknya kalau kayak gini? Gue unpekin dulu semuanya. Dulu banyak banget ya. apain? wow bisa dibuka guys. tapi namanya beda tuh. gas range satu apple crate. 2 dua. refrigerator 2 dua. 2 Oil Barrel 3 Protatus Sack 3 Fertilizer 17 Ininya kargonya sih bener Tapi namanya beda Atmaduro At Entry vehicle condition mana kempes coy nggak boleh nih nggak boleh maaf ya Binaid. bener gak sih gua oh bener coy snegi nara Sne mobil bagus bagus enggak ada tanda-tanda aneh-aneh bagus gua harus ke dalam Ketip di sini aja bagus-bagus-bagus nama-nama iya, putus Adan Alif 54 ya, 6543 wah nomornya beda coy, password nomor foto sama kargo list Adan Alif password jy65 smuggler enggak ada maaf ini apaan О. Денсет. Работный этот Or arrest. Tadi kabur lagi Kita antar dulu dia ke itu guys Kemana Antar kemana ya polis base ini guys apakah somil ya Blanken bear in labor camp apakah sini labor camp ya Aduh kemana ya polis waktu itu ngambil uh, tugas Kayaknya kita ke ini deh, guys. Labor camp kanan terus. Uh, oh gitu. Gila guys, ternyata guys bisa dijegat kita beneran. Dibegal, dibegal. Wow. Beneran aja guys. gila baru juga lewat depan rumah langsung jador-jador kacut merucut udah nggak ada yang nyerang lagi terbanyak dipesan banget, banget ya Ya nyoket okay. Tembak nih go Kita di Sini ya barusan uh, hmm. hmm. ya. Iya, oh, yeah. search body full. Uh, nice, nice, nice. Kayaknya ada empat ya. pun oh, yang satu lagi pun nih headshot wah kacau tuh wah udah menghilang good Terminator dilawan. Let's go! Bagus dari mobil, nggak bisa nembak. Push mantul, kiri terus, guys! Kiri terus, tapi ada titik tengahnya. Itu apa? Gitu kiri lagi ya? Hai! Uh, sini mobilnya eh Mel. untung aja ada tiang loh kalau nggak gopek <tuk> lagi dah yuk ya ompon bobot dulu hehe nice istirahat oke okay, guys mantu juga ternyata ada tembakan ya guys ih <tuk> wajib kita akan lanjutkan episode berikutnya ya guys di L Gaming Channel hari ke-6 kali ke ya, kan. okay. ini guys ya. Oke. Apalagi nih besok aja ya guys ya. Jangan lupa di-subscribe, like dan comment guys di Contraband Police Academy. Eh bukan polis Academy. Sudah sampai jumpa di episode berikutnya ya guys. Thank you. upgrade apa ya?